Untuk zodiak yang pertama, kita mau punya seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Taurus akan mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya, raya di bulan Januari tahun 2022 disini Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan satu job, satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu meningkatkan keuangan, yang dimana di sini mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Taurus usahanya akan berhasil meningkat jauh lebih dari sebelumnya, yang dimana di sini akan membuat kehidupan keuangan finansial Taurus lebih bagus lagi dan untuk sebuah energinya adalah page of sword Secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini selalu didukung didoakan oleh keluarga didoakan oleh seorang anak yang dimana di sini seorang Taurus akan mendapatkan satu job satu tahunan pekerjaan dan usaha yang dilakoninya akan berhasil maksimal dari bulan sebelumnya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Debt Secara umumnya Debt itu diartikan perubahan dan transformasi. Dan jika kartu Debt kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan perubahan, transformasi, kehidupan, keuangan akan dirasakan oleh seorang Taus di bulan Januari tahun 2022 dengan mendapatkan satu job tawaran pekerjaan dan di sini usahanya akan sangat berhasil maksimal dari bulan sebelumnya yang selalu didoakan oleh keluarga, didoakan oleh seorang anak tangguh sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ike of One ataupun delapan tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapat rezeki mendadak dan kaya raya di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Virgo akan melakukan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut akan membuat sebuah usaha yang lainnya yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini kefokusan kedisiplinan yang diterapkan oleh seorang Virgo di dalam bekerja akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sehingga di sini seorang Virgo akan ditawarkan satu job satu pekerjaan yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya, kenaikovka itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Januari tahun 2022 dan menjadi tambah kaya yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan satu job satu tahun pekerjaan satu Sampai percayaan dari orang-orang sekitar, orang yang dekat dengan Virgo yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi sehingga di sini juga digambarkan. Seorang Virgo akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini akan mendatangkan usaha yang lainnya yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan keuangan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini keuangan seorang Virgo akan jauh lebih meningkat yang dimana juga di sini dikarenakan seorang Virgo membuat kefokusan kedisiplinan dalam bekerja yang memberikan kepercayaan dari orang lain kepada seorang Virgo yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of One untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Aquarius akan mendapat rezeki mendadak dan menjadi tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022 di sini digambarkan akan mendapatkan satu job satu tawaran pekerjaan yang di mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan akan memulai sebuah usaha yang di mana di sini usaha miliknya sendiri yang berhasil maksimal yang mampu membuat kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Tetapi di sini seorang Aquarius akan memulai sebuah pekerjaan yang di mana pekerjaan tersebut belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan berhasil yang maksimal yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One Secara ya Kenaik of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022. Yang dimana sini sosok orang terdekat, sosok yang dikenal seorang Aquarius akan memberikan satu job tawaran pekerjaan. Kepada seorang Aquarius yang akan mengubah kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan dibantu oleh sanak saudara famili ataupun orang terdekat untuk merintis sebuah usaha yang dimana usaha yang baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu date kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu tawaran pekerjaan dari orang yang dikenal orang di sekitar yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan disini seorang Aquarius akan dibantu oleh saudara orang terdekat yang dimana disini dalam rentis usaha yang baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan berhasil maksimal yang mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat dari bulan sebelumnya dan untuk kartu Zodiak yang keempat adalah four open tackle ataupun coin. Zodiac 4 koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana mana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini membuat sebuah usaha yang dimana mana di sini dalam kategori ini mendapatkan income yang lebih dari bulan sebelumnya yang akan berhasil maksimal. Dalam kategori ini, seorang Gemini akan membuat dua langkah yang dimana di sini untuk mendapatkan income di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini juga digambarkan sebuah pekerjaan yang dilakoni oleh seorang Gemini sekarang akan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan akan berhasil maksimal. Dan satu ide gagasan pokok yang dipikirkan oleh seorang Gemini akan mulai kerjakan di bulan Januari tahun 2022 dalam bentuk usaha untuk mendapatkan income tambahan. Dan untuk sumber energinya adalah... Queen of Swords, secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Dominis sendiri, dan di disini menggambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022, yang dimana disini selalu didoakan oleh keluarga, didoakan oleh pasangan, yang dimana juga di disini berkat dari sebuah ide gagasan yang dilakukan oleh seorang Gemini untuk merentis usaha akan ia lakukan bersama seorang pasangan bersama keluarga yang berhasil maksimal, dan mendatangkan income yang lebih bagus lagi dan pekerjaan yang ada sekarang seorang Gemini lakukan berkat dengan pekerjaan sampingan yang dimana mana di sini membuat keuangan jauh lebih meningkat lagi dan jika kartu debt kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan januari tahun 2022 berkat doa dari sebuah keluarga berkat doa dari seorang pasangan berkat bantuan dari seorang pasangan untuk merintis sebuah usaha yang dia lakukan. Dan akan berhasil maksimal di bulan Januari tahun 2022 yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini digambarkan seorang gemini akan bergantung dengan, dengan pekerjaan yang lain serta pekerjaan sampingan yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Zedek yang kelima adalah 8 of Cups ataupun 8 Piala. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo bahkan mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Leo tidak mau lelah, tidak pernah menyerah, tidak kenal apa itu untuk mundur yang dimana dalam mencari usaha, mencari pekerjaan, mencari usaha tambahan dan mendapatkan income di bulan Januari tahun 2022. Dan di bulan Januari tahun 2022, seorang Leo akan mendapatkan Titik terang akan mendapatkan satu job satu pegadaan yang dimana di sini mampu mengubah kehidupan, mampu meningkatkan keuangan finansial seorang Leo lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri, atas idenya sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain, serta tidak bergantung kepada orang lain yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups secara umum queen of cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Leo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan skema mendadak di bulan Januari tahun 2022 dengan bantuan dari seorang pasangan, dengan bantuan dari keluarga, yang dimana mana di sini seorang Leo mampu menemukan jalan, menemukan usaha yang ia bangun dan ia jalankan sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu dari kita gabungkan dengan sudut yang kelima di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dengan menemukan sebuah usaha, sebuah jalan, sebuah pekerjaan yang dilakoni dengan ini sendiri, cara sendiri, tidak mau bergantung kepada orang lain, yang didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh pasangan yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Virgo, yang ketiga Aquarius, yang keempat Gemini dan yang kelima adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak dan tambah kaya raya di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat.